Recording ya. in progress. Jadi kita sudah mengaitkan uh, model perangkat lunaknya, kemudian prosedurnya, apa saja. Jadi bisa disebut juga dalam model mockup ya. Kemudian procedural design ini biasa berbentuk use case. Biasanya seperti itu, mengubah struktur elemen ke dalam prosedur software. Jadi prosedur software-nya. di sini ada desain berdasarkan requirement, ada scenario-based elements, ada use case. Jadi yang skenario ada namanya skenario-based, ada behavior element dan class-based element. Ya, salah satu yang kita sebutkan di diagram sebelumnya itu bisa saja masuk behavior, bisa juga masuk ke class-based elements. Ya. Di sesi kesembilan tadi, jadi kalau kita bilang use case activity diagram itu semuanya masuk ke skenario base, karena kita bisa melihat interaksi di dalamnya ada interaksi antara pengguna dengan aplikasinya itu sendiri, jadi skenario. Bagaimana sih jalannya aplikasi yang akan kita rancang? Sementara behavioral elements itu biasa kita lihat elemen-elemen apa saja yang terlibat di dalamnya. Ada data, ada data apa saja, itu biasa menggunakan sequence diagram, atau state diagram, tapi paling sering kita menggunakan sequence diagram. Kemudian class-based class elements, kita bisa menggunakan class diagram yang bersama dengan BFD ya. Iya, CFC. CFC model, collaboration diagram itu semuanya banyak menyangkut tentang data cost-designnya. Kita bisa lihat, interface itu bisa dilihat di sini. Jadi sequence diagram itu hampir sama dengan use case. yang menunjukkan alur-alur dari penggunanya bagaimana kalau sequence diagram kita lihat dari progress batangnya sementara scenario best atau penggunaan use ya kita bisa lihat dari elemennya bagaimana sih menuju ke sistem-sistemnya jadi hampir sama tapi penggunanya atau penjelasannya pun kegunanya atau penjelasannya pun tentu berbeda nah kalau rekan-rekan memahami ini semua tentu kita lebih ke praktis ya jadi ketika kita melakukan praktis itu kita lebih mudah untuk memahami semua. Di sini ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip desain. Nah ini rekan-rekan ya, sebelum kita melangkah jauh ya ke desain ke konsep peralatan perangkat lunak. Kita harus memperhatikan ini. Pertama, proses desain tidak boleh menderita yang namanya tunnel vision. Ini paham gak sih yang namanya tunnel vision? Tunnel vision hmm? itu apa? Tunnel vision. tunnel vision itu kita berfokus pada satu titik permasalahan saja, oh. jadi tidak fokus. Ya, kita semestinya fokus ke... Apa sih yang akan kita rencanakan? Fokus ke semuanya. Apa yang kita rencanakan? Tapi tunnel vision itu, kalau misalnya kita fokus ke satu titik ini aja. Misalnya, proses login. Login aja terus yang kita, ini, itu namanya tunnel vision. Kalau Jadi, itu, bu, hmm? eh, yang di metode waterfall, itu kan satu-satu, Bu. Itu masuk tunnel vision nggak? Ya. Eh, itu maksudnya satu-satu, tapi menyelesaikan ya, diselesaikan tunnel vision. Itu. Kalau misalnya kita dalam proses desain, kita tidak melangkah ke selanjutnya lama gitu. Jadi, ataukah dia cuma merealisasikan satu, apa, satu fokus ke satu case sementara? Apa yang direncanakannya tidak jauh dari situ, eh, eh, sangat jauh dari situ, pelebaran cakupan masalahnya. Jadi, cuma fokus pada satu titik, jadi itu tidak akan jalan tidak akan, uh, proses desainnya tidak akan selesai. Jadi kayak gitu ya Pak Ahmad, oh, Pak Haryo sudah ada Pak Aryo Ya Pak Arya sudah ada. Oke. iya Ya, ya. Jadi uh, proses desainnya tidak boleh menderita tanah jadi uh, desainnya hanya fokus pada satu titik. Emang kita kadang kayak gitu sih, saya pun pernah menderita ini. Kemudian desain harus dapat ditelusuri sampai pada model analisis. Desain tidak boleh berulang. Ini sebenarnya yang tadi saya sempat singgung ya Pak Ahmad, bahwa sebenarnya model desain itu konsepnya iteratif. Tapi ketika kita terlalu berulang ulang itu Hai. Oke ini suara saya terdengar Sudah, Terdengar Bu Oke sorry tadi sempat hilang ya, iya. oh, Lanjutnya eh, desain harus meminimalkan kesanjangan intelektual Selanjutnya desain harus mengungkapkan keseragaman dan integritas di dalamnya struktur untuk mengakomodasikan. Ini suara saya terdengar kan? Dengan suaranya kameranya mati. Ya. Oh. Atau kenapa? Desain harus eh, mengakomodasi perubahan. Kemudian, nah ini tadi dibilangnya iteratif. Iteratif boleh dilakukan selama perubahannya eh, memang dibutuhkan. Gitu ya jadi boleh berulang selama perubahan itu memang dibutuhkan tapi kalau misalnya berulang karena kesalahan desain di awal itu kurang bagus kemudian desain harus tertutur dan berdegradasi dengan baik nah desain bukanlah pengkodean ya jadi bentuknya sebenarnya diagram ataupun visual Desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. Nih, orang-orang, penyakit orang-orang nih, saya sempat juga sih. Jadi, saya buat aplikasi dulu, terus desainnya dulu, saya seperti itu. Kemudian, desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan dan konseptual semantiknya. Jadi, maksudnya konseptual semantik itu seperti apa? Pemahaman-pemahaman dari banyak orang, kayak gitu. Ini tiga karakteristik pedoman bagi evaluasi desain. Pertama, ini untuk saya, nantinya untuk mengevaluasi rekan-rekan, ataupun dari rekan-rekan ketika mengevaluasi desain kelompok rekan-rekan. Desain mengimplementasikan semua kebutuhan eksplisit yang ada dalam model analisis dan mengakomodasi semua kebutuhan implisit yang diinginkan oleh konsumen. Desain harus dapat berupa panduan yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang akan membuat kode dan mereka yang akan menguji nantinya untuk mendukung perangkat lunaknya. Desain harus menyediakan gambaran utuh dari perangkat lunaknya, menggambarkan domain data, fungsional, dan perilaku dari perspektif implementasi. Jadi rekan-rekan dalam rekayasa perangkat lunak ini dalam mata kuliah ini rekan-rekan memang melakukan perancangan yang ditujukan untuk apa, untuk dipahami oleh ceritanya konsumen, nanti konsumen rekan-rekan adalah saya, gitu. apakah saya dapat memahami, mudah membaca, dan saya juga merangkap sebagai orang yang akan membuat kode. Jadi nanti saya lihat lagi bagaimana sih desain data dari rekan-rekan nantinya, So, Pak, apakah mudah untuk saya implementasikan atau tidak? Berarti ibu, uh, kayak hmm. menyampaikan logikanya, Kak Bu? Ya, cukup okay, disampaikan kan logikanya saja. Jangan hmm. kodenya, ya, Bu? Bukan kode. Bukan ya. kode, cuma logikanya. logikanya. Ya, benar sekali, Pak Ahmad. Iya, Bu. Ya, nah. Nah, nanti saya sebagai penguji juga, nanti ini sampai di mokapnya. Jadi cukup sampai di mokap saja. Oke? Okay? jelas? dari bu, eh ya. okay. maksud dari mengungkapkan keseragaman dan integrasi itu maksudnya apa, bu? keseragaman okay, atau seragam maksudnya? oke, okay. ini ya, ini ya. Desain iya. harus mengungkapkan keseragaman dan integritasi. Ini maksudnya seperti apa? Jadi ada di dalam desainnya misalnya kita uh, uh, melakukan desain menggunakan satu konsep UML, yaitu kita harus seragam menggunakan UML di dalamnya, kemudian uh, cara uh, implementasinya jangan sampai UML kemudian tiba-tiba ada metode lain. gitu. Jadi, ada integritas di dalamnya. Paham I, Pak Ahmad? Uh, ya, menyamakan uh -uh. satu metode ya? Metode, dan... ya. Seragam, ya. Okay. Supaya tidak double-double. Jangan sampai pada saat login menggunakan newscast, tiba-tiba selanjutnya menggunakan flowchart itu tidak seragam banyak sih yang begitu biasanya oke okay. okay. okay, masih ada uh, udah paham ya iya oke okay, saya harap pekan depan kita bisa praktikum ya pak Haryo ini lagi di jalan jadi sebenarnya setelah UTS itu kita sudah praktikum ya, karena ini adalah mata kuliah 3 SKS, jadi saya lebih terlibat untuk membimbing teman-teman untuk mengerjakan proyeknya. gitu ya. ya. Jadi uh, uh, saya harap uh, keaktifan-keaktifan dalam menyampaikan apa perkembangan proyeknya, nanti saya uh, bantu. Oke, kalau begitu uh, saya cukupkan. Iya, ya, Pak Haryo. Oke, semestinya mulai pertemuan ke-9 ya kita uh, praktikum. Tapi karena ada halangan, beberapa halangan sehingga saya baru masuk di sesi ke ini. Jadi semestinya memang kita sudah praktikum setelah UTS. Nah, apa saja yang digunakan itu dari rekan-rekan mau e, melakukan perancangan menggunakan apa silahkan. Yang tadi ya penyam keseragaman ya Bu. Tergantung mm -mm. dari e, metode yang rekan-rekan gunakan. E, Ibu e, misalnya hmm? sedikit beda dari proposal yang UTS kemarin gimana bu cara merubahnya atau harus sama banget? nggak apa nggak -apa. Apa, apa nanti berarti pada saat pengumpulan eh, proposalnya pun eh, di, di ini ya berarti harus buat ulang gitu oh proposal harus di karena berubah, kalau ya? nanti ya ya karena nanti pada saat akhir itu dikumpulkan semua yeah. Yeah, jadi bu. satu eh, satu hasil perekayasaan yang sudah lengkap ya. Ya. Hmm. Hmm. Hmm. Ya, Oke, okay. jadi cukup sampai ke muka aja. Nanti manajemen proyek kita sampai ke prototipe. Oke. Okay. Ya, ya. ya, sudah jelas ya. Jadi, saya harap eh, pekan depan rekan-rekan eh, yang lebih aktif untuk menyampaikan apa saja sih perkembangannya, nanti saya bimbing. Nah, berarti oke. sudah mulai jalan, Bu? Iya, semestinya ya, harus sudah mulai jalan. Oh, iya. Oke, di kelas ini satu kelompok ya? Iya. Oh, oh, oke, oke. Siap ya, oke. E, kalau gitu silahkan dibicarakan di dengan rekan-rekannya karena kebetulan hari ini yang hadir eh, hanya segini ya. Jadi silakan ini. Saya harap ke depan kita bisa lebih aktif lagi untuk melakukan praktikum Oke, okay, cukup sekian. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. iya sama-sama.